Ya, Manolo, aku pertama dengan pasangannya. Beliawan, maaf, selalu yang emak, emak, emak, emak, mau, emak, jadi umat Boa maka banak pada padi. Awal. Mereka hmm. ada padi yang sari yang mengosak padi. Sari. lupa, banak. Mereka tak ada eh, yang menjadi padi oh nak menarik anak boa. Ini yang boa. Lebih baik. Tidak tahu kalau ada anak-anak. Masih. Lada aku mengosak rumah. Masih tahu tak ada yang baik khala awal boleh lah, aku ngajik, nah. nah, iya, dan, buku satu mah eh. nah apa jadi pun ngami hati ngah, tinggal no, kami but gak, lama sampai butik, bal -balak. Hmm. itu sampai semua lah, hmm. Ngampung, denang. nyala lah di 40, insyaallah, hmm. man. Oh, ngantwakong kuma, so ang matsitulo, bantuk kay, bantu kay mga akan na may kabukay, kampung kang Dalam lalang mo sa padi, so kaming bauw, wala hadi ma, ang kong, bangga, jadi yang kalau masih tolong kasih, di sebuah kampung yang bau busam muka, woi oh, mati ini minggu hmm. di aman keluar berpikir lagi hmm. yang berpikir masih berdua tak orang jadi, sedang lagi di nolong, diimbah, tapi ada di dilala di kong, lakkali, kau ah aneh masuk, nongker di talung, maki, hari mandi, aneh masuk ke cerita, nah, di sintabi, duitok, kemau, kemau, kebaw, Ajang, tau, Lajak, kali hmm. di Tingi golok, ini apa? Eh, sih, sih, lalu belah lalu udah, akan kampung, habis kan boleh. mesti bisa Boleh. kali lah ibaratnya satu, agi Aku lagi gak aku gak kok bisa sembuh aja kan? Gak ada, gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ji pesen tabi Ah, kumpennya. Tapi bisa hmm. mancing hmm. ya, Bisa mancing caca, oh betul kemayu Kalau ketinggal kok, turun kemayu memang tidak bisa bisa tapi sampai sekarang? Aiti jatuh itu ini. sampai sekarang man uh, bisa Kau oh, ya, ya, oh, kali aku ini. Kali akan kali, kubaga. kali, kubaga. kali, kubaga. kali, kubaga. kali kubaga. Tapi gua masuk, susah macam ni ada, kan? Nampak raja kali, raja kali, kali ini, kali, kali ini barangu nih, hmm. umum dia, umum dia. Hanya balikin gaya. Samu, semua kali. Macam Jepun ni bisa Jepun ni saya, kalau lo, kalau lo, lo kau nama lo. Jepun yang masa tu Jepun je lah ni, Jepun ngop. Dan yang lain tak tahu, lo ngomong jangan di muka habis hmm. kalau mati film sama depani jadi apa alim timan Alimak, si. oh. Oh. oh ini alim manci bang mau bang itu ini kan, baik maka saya bisa, sama jaga so, g... sebegini. Sepihak um. memang Kota adik beradik e. cuman Gara-gara kau bisa kok, hmm. ani Permasalahan dia deh, oh botolnya cuman dia, iya, gak mau lu. Apanya botol labi labi dia lagi. Lagi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 Lamanlah, di biha, ganti di keluar apa apa sampai sekarang turun apa apa kota zaman dulu aman Bali. Lengkibali. Lengkibali. Hmm. Laman. Lalu. lalu lah Aku tak ganti, sih. Mau sihir, aku hmm. satu. apa, aja. Si Mau akan hmm. jadi anak asli. Si Maaf, dia di Johor. Aduh.